Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi Para pemirsa channel Jawa Kawadar Semoga para pemirsa semuanya selalu dalam kondisi yang sehat Baik siang maupun malam Serta berbahagia dalam perjalanan hidup sehari-hari Pada kesempatan ini saya sedikit nyantai Dan saya akan menyampaikan tentang weton Jumat Pon yang berhubungan dengan watak serta karakter pekerjaan yang cocok serta jodoh pinasti. Watak atau karakter serta jodoh pinasti itu bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan weton. Orang Jawa zaman dahulu biasanya lebih mementingkan hari pada wetonnya si jabang bayi daripada tanggal lahirnya karena dari hari weton seseorang ini bisa dilihat dari karakternya walaupun tidak 100% tepat tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton hari kelahiran tidak bisa dianggap remeh hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum di dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang Nilai neptu sendiri diawali dari yang paling rendah, yaitu nilai 7 sampai dengan nilai yang paling tinggi 18. Nilai yang terendah itu hari Selasa Wage, neptunya itu 7, dan nilai yang paling tinggi itu 18, yaitu hari Sabtu Pahing. Nah, dari nilai neptu inilah kemudian semua yang mencakup karakter dan watak seseorang ini bisa diketahui hari hari itu pada umumnya ada tujuh dari hari minggu sampai dengan hari sabtu kemudian pasaran limo itu pada umumnya ada lima dari legi sampai dengan kliwon dalam betong jawa itu yang dinamakan paringkalan di sini saya menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkalan somaan atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu, Paringkelan suman itu jodoh pinasti atau jodoh pinasti itu ada lima yang berhubungan dengan Paringkelan diantaranya satu sri, lungguh, gendong, loro dan pati. ini ada lima. Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan calon pengantin baik yang laki-laki maupun yang perempuan kemudian dua-duanya disatukan dan dijumlahkan ketemunya ada berapa lalu dikurangi 5 sampai dengan kelipatannya kemudian sisanya berapa kalau umpamanya sisanya satu maka jatuhnya di paringkelan seri sisa 2 jatuh di paringkelan lungguh sisa 3 jatuhnya di paring kelam gendong kalau sisa empat jatuhnya loro kalau tidak ada sisa sama sekali setelah dibagi 5 atau dikurangin 5 5 sampai dengan kelipatannya ini jatuhnya pati ini yang harus dipahami ini perjodohan antara weton laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dilanggar kemudian artinya seri lungguh gendong dan loro pati seri, seri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perdudukan yang ketemunya hitungan seri biasanya rezekinya selalu ada dan mengalir terus kehidupannya akan selalu senang dan bahagia lalu yang kedua lungguh lungguh itu bisa kedudukan, bisa juga dengan jabatan atau malah sebaliknya hanya duduk diam, tidak mau berkarya, bawaannya hanya males nah perjodohan yang ketemunya nomor dua ini atau Lunggu biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain ini akan menjadi pengangguran yang berkepanjangan karena memang tidak mau berusaha bahkan pekerjaan pun hanya menunggu pemberian dari orang lain kemudian yang ketiga gendong gendong itu membawa beban dalam perjalanan hidup atau rumah tangga yang ketemu gendong ini akan membawa beban Beban itu bisa berupa kebutuhan hidup yang tidak bisa terpenuhi Atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa membebani perjalanan hidup dalam rumah tangganya tadi Lalu yang keempat loro Loro itu sakit Perjuduan yang ketemunya hitungan nomor 4 atau loro Biasanya ini sering sakit-sakitan Entah itu yang laki-laki maupun yang perempuan Ini akan selalu bergantian lalu yang kelima jatuh di paringkelan pati. Pati itu artinya mati. Di sini bisa mati rezekinya, bisa mati orangnya. Nah, ini biasanya jika perhitungan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan tadi ketemunya yang nomor 5 artinya perjodohan yang ketemu nuju pati. Ini yang dilarang. Ini pedoman orang Jawa zaman dahulu karena orang Jawa zaman dahulu itu harus mengerti tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini atau di dalam beberayaan ini. Menurut saya kebutuhan hidup itu ada dua, diantaranya satu sehat selamat dalam perjalanan hidup dan bisa tetapi wajib mengurip atau memenuhi kebutuhan hidup.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 Mari kita cari bersama-sama Supaya kita ini bisa mencapai Dalam kehidupan yang sempurna Sempurna itu artinya Genap, tidak kurang Juga tidak lebih Kalau kurang mau cari kemana Kalau lebih pun juga mau ditaruh di mana Nah ini yang harus kita benahi Sekarang saya akan menyampaikan Tentang watak serta sifat Juga karakter Dan juga pertuduhan Yang berhubungan dengan jodoh pinasti dalam hitungan weton jawa orang yang lahir jumat pon ini memiliki neptu 13 neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran hari jumat itu nilainya enam sedangkan pasaran pon nilai pasarannya adalah tujuh Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, serta jodoh juga rezeki dari Jumat Pon tadi. Mereka yang lahir di weton Jumat Pon, dalam kamar rokam seperti lakuning bintang, Mereka adalah pribadi yang tertutup, lebih senang menyendiri, dan tidak banyak bicara. Nah, bagi yang punya weton pada hari Jumat Pon, simak terus. Apa yang saya sampaikan ini, orang yang lahir di hari Jumat Pon adalah kepribadiannya sangat tertutup. Mereka lebih suka tinggal di rumah, tidak suka keluyuran, lebih suka menyibukkan diri dengan kesibukan pribadinya. Meski termasuk orang yang pendiam, orang yang lahir di hari Jumat Pon ini pada umumnya adalah orang yang banyak teman. Orang lain senang bersahabat dengan mereka karena sikapnya yang sportif dalam bergaul, mereka juga tidak mau merugikan teman-temannya. Bila perlu dirinya rugi pun tidak menjadi masalah. Selain itu, mereka juga orang yang sangat cerdas dan wawasannya sangat luas. Adapun karakter negatif, orang yang lahir pada hari Jumat pon juga memiliki karakter buruk Meski orang yang pendiam, saat diusik terus dia bisa marah dengan sangat mengerikan dan ini tidak pandang bulu. Entah itu dengan orang tua atau dengan sebayanya pasti akan habis Kemudian pekerjaan yang cocok dengan semua watak yang dimilikinya tadi, orang dengan weton Jumat pon ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan beberapa jenis pekerjaan terutama pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu sosial ia tidak cocok menjadi pedagang, marketing ia lebih cocok bekerja pada bidang yang membutuhkan kreativitas dan daya pikir yang sangat tinggi seperti seniman, guru, peneliti, dan pekerjaan yang tidak menuntut dirinya banyak bicara lalu tentang rezekinya Orang yang lahir pada hari Jumat pun selalu memiliki rezeki yang cukup. Kendati begitu, hati mereka akan selalu resah dan merasa banyak kekurangan. Oleh karenanya, tak jarang meski hidupnya berkecukupan, mereka terlihat seperti orang yang susah. Adapun jika dikaitkan dengan rezeki dalam keluarga, orang yang lahir di hari Jumat pun ini dipercaya dapat meningkatkan kehidupan serta derajat ekonomi orang tuanya terlebih lagi jika kakak atau ayahnya mempunyai weton di bawah dari 13 Kemudian soal jodoh pinasti Dalam pitung Jawa orang yang lahir dari Jumat pon bisa mencari pasangan dengan weton yang pertama hari Selasa Legi nilai neptunya 8 Kemudian Kemis Kliwon nilai neptunya 16 juga bisa dengan hari yang lahirnya juga sama Jumat Pon yang nilainya juga 13 bila berjodoh seperti apa yang saya sampaikan ini namanya ketemu dengan jodoh pinasti jodoh pinasti itu adalah jodoh yang sudah ditentukan oleh hari dan pasaran berdasarkan petung Jawa pasangan ini akan saling melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan terus bagaimana solusinya umpamanya bagi orang-orang yang sudah menikah tetapi bukan jodoh pinasti solusinya anda coba cari hari pernikahan anda pada waktu itu umpamanya pada saat anda menikah itu hari Minggu Kliwon. umpamanya anda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 yang ditaruh di sekeliling tumpeng itu juga ayam ingkung dengan nasi uduk serta buah-buahan kalau memang rezeki Anda mendukung selamatan ini gambaran dari keinginan berdua Anda yang melambangkan kebahagiaan serta bisa murah sandang pangan dan sebagainya kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda dan katakan kepada mereka, kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah Dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan Seperti saat kami dulu berdua menikah Kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa Tolong minta untuk teman anda membacakan doa dan katakan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk membangun nikah ini bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon. Kalau umpamanya rezeki Anda mendukung, tetapi kalau kondisi ekonomi kurang mendukung, paling tidak minimal Anda lakukan setiap tiga bulan sekali, artinya setiap tiga Minggu Kliwon sekali. Ini Anda bikin bacaan atau tumpengan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak tangganya yang dipakai untuk membangun nikah? Nah, seperti yang dilakukan kebanyakan orang Orang-orang jawa zaman dulu itu Untuk melakukan kegiatan yang sakral Yang dipakai itu adalah hari pasaran Bukan tanggal masei atau tanggal jawanya Jadi jelas ya, apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua Dalam mengarungi perjalanan dalam perumah tangga Demikian yang bisa saya sampaikan untuk orang-orang atau teman-teman yang lahir pada hari Jumat pon, Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya Sekali lagi saya ucapkan Rahayu Rahayu Sagungung Dumadi